Real Madrid kepincut gelandang Flamengo, jadi suksesor Toni Kroos. Real Madrid dikabarkan tengah memantau pemain sepak bola di Amerika Latin untuk mencari pengganti Toni Kroos. Kroos kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, sejauh ini dia menolak untuk melakukan negosiasi. Nah, ada nama pemain potensial Joao Gomez yang muncul ke permukaan. Siapa dia? Diario AS melaporkan bahwa Madrid telah menemukan pengganti Kroos di Brasil. Mata El Real tertuju pada Joao Gomez dari Flamengo. Las Blancos dalam satu dekade terakhir hampir tak pernah gagal dalam perburuan pemain di pasar Amerika Latin. Rodrigo, Vinicius, dan Casemiro semuanya tiba di Bernabeu dengan berhasil menjadi tumpuan di tim utama. Kali ini Gomez diyakini akan menjadi suksesor cross. Tentu, mereka harus berusaha keras untuk melobi Flamengo. Beberapa klub Eropa juga mengawasi pemain berusia 21 tahun itu, termasuk Liverpool dan Manchester United. Flamengo telah mengetahui beberapa waktu lalu bahwa bintang mudanya itu telah menarik minat dari Eropa. Klub kemudian memutuskan untuk memberi Gomez kontrak baru beberapa waktu lalu. Awalnya, kontrak gelandang bertahan itu berlangsung hingga 2025 dengan klausul rilis minimum 10 juta euro. Setelah perpanjangan, dia sekarang terikat kontrak di klub Brasil itu hingga 2027 dan dengan klausul pelepasan dinaikkan menjadi 30 juta euro. Karim Benzema berpeluang main di Laga Real Madrid versus Osasuna Mengutip dari situs resmi Real Madrid, Benzema dilaporkan sudah latihan bersama dengan rekan-rekannya. Saya merasa sangat baik dan senang bisa kembali bersama tim, kata dia Rabu 28 September 2022. Sebelumnya, pemain bernomor punggung sembilan ini harus absen dalam beberapa laga Real Madrid karena menjalani pemulihan akibat cedera. Kini, dia terlihat sudah pulih dalam sesi latihan usai jeda kompetisi atau laga internasional. Saya senang bisa kembali bersama tim. Saya merasa sangat baik, nyaman, dan menantikan pertandingan hari Minggu, ujarnya. Sejumlah pemain yang membela tim nasional di laga FIFA Matchday juga sudah kembali ke tempat latihan di Madrid. Mereka yang sudah berlatih di antaranya Kurt Joyce, Eden Hazard, Gamma Finga, David Alaba, Mendy, Chouameni, dan Rudiger. Sementara Luka Modric menjalani latihan terpisah bersama rekan-rekannya. Karim Benzema menyatakan rekan-rekannya harus bisa meneruskan tren positif pada Oktober nanti. Kami tahu di kepala bahwa harus memenangkan setiap pertandingan. Setiap pertandingan adalah penting. Semua orang ingin mengalahkan Real Madrid, tetapi kami dalam kondisi yang baik dan siap untuk terus maju, tuturnya. Di sisi lain, ia optimistis dengan skuad musim ini, di mana bisa menyapu bersih kemenangan dalam enam laga terakhir. Kami memiliki tim yang hebat, meskipun dapat dikatakan bahwa kami memiliki dua tim. Tidak ada perbedaan antara mereka yang memulai permainan dan mereka yang masuk sebagai pemain pengganti. Tim ini terlihat sangat bagus bagi saya, kata Karim Benzema. Di Modric berpotensi absen dari tiga laga Real Madrid. Kabar kurang sedap untuk penggemar Real Madrid, ini terkait kondisi luka Modric. Gelandang tim nasional Kroasia itu tampil penuh dalam dua laga UEFA Nations League beberapa hari lalu. The Blazers berai hasil positif, Modric dan rekan-rekan menundukkan Denmark dan Austria. Hasil demikian meloloskan waktu catur ke putaran selanjutnya. Skuad polesan Zlatko Dalic bagian dari tim yang berada di empat besar. Mereka akan bersaing dengan Italia, Belanda, serta Spanyol. Sayangnya, hasil positif Kroasia harus dibayar mahal. Madrid terkena masalah, Modric mengalami permasalahan di pinggulnya. Dia bisa absen dalam 8 hingga 10 hari ke depan. Demikian laporan yang dikutip dari Sports Mall, Kamis 29 September. Artinya, gelandang 37 tahun itu cuma jadi penonton di tiga pertandingan berikutnya. Dua dipentas La Liga Spanyol, yakni melawan Osasuna dan Getafe. Satunya lagi, di ajang Liga Champions, El Real bertemu Shakhtar Donetsk. Beruntung, masih ada kabar baik yang terdengar sebagai penyeimbang. Pulang Los Blancos, Karim Benzema sudah kembali ke pelatihan. Ia mungkin gigi unjuk rasa dalam waktu dekat. Real Madrid akan meladeni ketangguhan Osasuna pada jornada ketujuh La Liga. Partai tersebut berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Senin 3 Oktober, dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad Wolesan Carlo Ancelotti berada di puncak klasemen sementara. Dengan mengantongi 18 poin, Madrid unggul 2 angka atas Barcelona di kursi runner-up. Persaingan memanas sejak awal. Jur Bellingham diperkirakan tak akan bisa tolak Real Madrid Bintang muda berusia Dortmund Jur Bellingham diyakini tak akan bisa menolak Real Madrid jika merayunya bergabung. Madrid punya daya tarik kuat untuk dipilih pemain timnas Inggris itu. Dikutip dari Detik Sport berkat performa moncernya, Bellingham dikabarkan di pantau Liverpool, Manchester United, dan Chelsea. Perang harga diperkirakan akan terjadi di antara klub peminat Bellingham di musim depan. Akan tetapi, situasi bisa sangat berubah jika Real Madrid tiba-tiba masuk sebagai daftar peminat. Untuk saat ini, belum ada kabar yang cukup kuat untuk menyebut Los Blancos mengejar Bellingham, apalagi mereka sudah punya tiga gelandang muda top seperti Federico Valverde, Aurelian Chouameni, dan Eduardo Camavinga. Tapi, jika Real Madrid benar-benar datang memberi tawaran, Bellingham maupun Dortmund bisa saja melepas. Sebab Madrid punya daya tarik besar bagi pemain, di saat yang sama juga punya duit fantastis. Saya rasa kalau Real Madrid datang menghubungi, seberapa ingin pun saya melihatnya di Premier League, saya yakin itu akan menjadi kepindahan yang akan sangat dia setujui, kata mantan kiper Liverpool dan Manchester City, David James. Bellingham sendiri dihargai mahal jika dilepas Dortmund. Klub yang berminat harus punya duit 130 juta pound untuk merekrut Bellingham, harga ini dianggap gila, tapi James menilai itu sudah pantas dengan apa yang akan didapatkan dari seorang Bellingham.